Suasana di peron di atas sungai Pil menjadi tenang. Ada beberapa kejutan hebat yang masih tersisa di mata sejumlah orang. Jelas. Hasil akhirnya telah melampaui harapan mereka. Tong Chuan mungkin tidak dianggap sebagai elit di antara para murid Aula Desolate. Tapi dia cukup terkenal di antara para murid langsung. Karena itu, murid-murid Desolate Hall ini sangat terkejut ketika mereka melihat hasil ini. Cih taj. Nama juara seratus perang kekaisaran ini benar-benar mengandung beberapa substansi nyata untuk itu. Itu benar. Lindong baru saja bergabung dengan Desolate Hall. Jika dia diizinkan untuk berlatih di sini selama beberapa waktu. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dengan Pangtong Senior dan yang lainnya. Sepertinya Desolate Hall kita akan menghasilkan orang luar biasa lainnya. Haha. Sama saja. Dengan cara ini. Itu akan meningkatkan reputasi desolate hall kami. Kalau tidak, kita mungkin akan ditekan oleh tiga aula lainnya selama kompetisi hall tahunan. Petik 2. Af. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada orang di antara murid-murid teratas dari tiga aula lain yang sudah mulai mempelajari tiga kitab suci misterius yang agung. Di sisi lain, aula terpencil kami. Tidak ada pilihan, apa yang bisa kita lakukan karena kitab suci kesedihan besar kita sangat sulit. Bertahan saja, selama seseorang berhasil memahami Great Desolation Scripture, aula desolate kami pasti akan mendapatkan tempat nomor satu. Petik dua. sulit, percakapan pribadi menyebar dari platform datar. Mata, yang para murid dari Desolate Hall, menatap lindung dengan, tidak lagi memiliki nada main-main. Sebaliknya. Keseriusan menggantikannya, meskipun lindung adalah murid baru, kekuatannya cukup bagi mereka untuk menganggapnya serius. Pada saat ini, ekspresi Tong Chuang berubah dengan cepat selama beberapa saat sebelum dia menghela nafas tanpa daya. Meskipun penguasaan Yuan Power Lindung hanya mencapai empat Yuan Nirvana Stage, ia mampu menandingi enam ahli stage Nirvana Yuan ketika kekuatannya dikombinasikan dengan energi mental yang sama kuatnya. Selain itu, Tubuh fisik kuat Lindong menyebabkan Tong Chuan merasakan ketakutan yang lebih besar di tubuhnya. Pukulan dari sebelumnya memungkinkan dia untuk memahami bahwa jika Lin Dong benar-benar berniat untuk membunuhnya, dia pasti tidak hanya akan tampil menyedihkan di permukaan, meskipun dia memiliki perlindungan tubuh emas Nirvana. Junior Lindong, aku mengagumimu. Dengan kekuatanmu ini, aku tidak bisa mengatakan apakah ini giliranmu untuk perendaman kepala sungai pil. Pongcuan menangkupkan tangannya ke arah Lindung dan berkata, Lindung buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Pongcuan adalah pecundang yang cukup baik. Dia tidak menjadi marah karena malu hanya karena dia kalah. Ini menyebabkan Lindung untuk membentuk kesan yang baik dari mantan. Seringkali, musuh yang Lindung temui dalam battlefield kuno terus merencanakan satu sama lain dan akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Bisa dikatakan tempat yang cukup licik. Dibandingkan dengan tempat itu, Desolate Hall tidak diragukan lagi jauh lebih damai dan tenang. Meskipun ada persaingan, intensitasnya jauh lebih tenang dibandingkan dengan medan perang kuno. Kelompok Liu Bai dengan tenang menghela nafas lega di dalam hati mereka setelah melihat Tong Chuan mengambil sikap yang lebih lembut. Sepertinya tindakan lindung telah berhasil membangun efek jerah. Haha, tempat ini cukup ramai. Sebuah tawa ditransmisikan dari langit tepat ketika Liu Bai dan yang lainnya masuk dengan lega. Setelah itu, dua sosok muncul di platform dan tersenyum memandang semua orang. Murid-murid ini menyambut dua kepala Aula. Semua murid dari Aula Desolate segera mengungkapkan ekspresi hormat dan berbicara serempak ketika dua sosok ini muncul. Wu Dao tersenyum melambaikan tangannya. Dia melirik Lindong dan dengan menggoda berkata, Karena giliranmu. Kamu harus memulai pil Riverhead Immersion. Juga, ini adalah kepala aula-aula desolate, Chen Zen. Petik 2, Lindong tanpa sadar melengkungkan mulutnya ketika melihat wajah tersenyum Wu Orang tua ini jelas sudah lama sekali datang. Namun, dia tidak menunjukkan dirinya. Niatnya adalah untuk menunggu Lindung secara pribadi bertindak dan menyelesaikan masalah ini. Murid ini Lindung menyapa kepala aula. Lindong mengabaikan Wu Dao dan mengalihkan pandangannya ke pria tua berambut putih di samping yang terakhir. Yang terakhir juga memiliki wajah yang penuh senyum, dan dia terlihat cukup ramah. Namun, dengan bantuan energi mentalnya, Lindong dapat merasakan riak Yuan Power yang luas dan perkasa, yang bahkan lebih megah daripada Wu Dao. Riak ini seperti lautan, itu dalam dan tak terduga. Ini adalah kepala Aula Chen Zhen dan dia kemungkinan telah mencapai tingkat advance misterius Life Stage. Lin Dong terdiam saat dia diam-diam mencatat pada dirinya sendiri. Setelah panggung Nirvana adalah panggung hidup dan mati yang misterius. Tahap ini dibagi menjadi tahap kehidupan misterius dan tahap kematian misterius. Setiap tahap dibagi lagi menjadi tiga tingkatan. Awal. Muka. Sempurna. Chen Zhen harus berada pada level advance misterius Life Stage. Jika dia mengambil satu langkah lagi, dia akan dapat mencapai tahap kehidupan misterius sempurna dan membentuk tubuh yang abadi. Tahap kehidupan dari tahap misterius kehidupan dan kematian. Untuk tahap kehidupan, itu akan memunculkan life key. Setelah menyatu dengan kekuatan Yuan, itu akan menyebabkan kekuatan Yuan dalam tubuh seseorang tumbuh dan menjadi tak terbatas seperti lautan. Biasanya. Selama seseorang melangkah ke tahap kehidupan dan kematian misterius, seseorang akan dapat menyembuhkan diri sendiri terlepas dari cedera fisik mengerikan apa yang diderita seseorang. Kecuali jika Yuan Spirit seseorang rusak parah. Ketika life di dalam tubuh fisik seseorang menjadi semakin agung, itu bahkan bisa membangkitkan kerangka orang mati. Setelah kekuatan seseorang mencapai panggung kehidupan misterius sempurna, Seseorang akan dapat meregenerasi anggota tubuh seseorang. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai mayat hidup. Tubuh fisik seseorang pada saat itu akan sangat menakutkan. Jika ki kehidupan dari tahap kehidupan misterius dapat memungkinkan seseorang untuk memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Ki kematian dari tahap kematian misterius akan memungkinkan mereka yang memilikinya memiliki kekuatan destruktif yang sangat mengerikan. Hanya dengan mengangkat tangannya. Semuanya tidak ada lagi di bawah kematian Qi. Tentu saja, level ini benar-benar agak terlalu jauh dengan Lindung saat ini. Bahkan di wilayah Suan Timur ini, seseorang akan dianggap sebagai elit selama seseorang bisa melangkah ke tahap kehidupan misterius. Adapun tahap kematian misterius, seseorang di tingkat ini akan menjadi big shot peringkat tetua bahkan dalam sekte Dao dan sekte super lainnya. Chen Zen melirik pria muda di depan yang memiliki ekspresi hormat. Matanya yang tajam memungkinkannya untuk merasakan keganasan yang tersembunyi di bawah matanya yang ramah. Kegigihan tersembunyi ini memungkinkannya untuk memahami bahwa pemuda di depannya pasti menyembunyikan serigala di tulangnya. Serigala ini biasanya disembunyikan. Namun, jika seseorang benar-benar menyentuhnya, gigi ganas itu pasti akan dipamerkan. Tidak heran dia bisa mengandalkan asal kekaisaran peringkat rendahnya untuk keluar di atas dalam Battlefield kuno. Chen Zhen menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di Battlefield kuno. Pada saat yang sama, ia juga mengerti dengan jelas betapa banyak upaya yang harus dilakukan seseorang dari kekaisaran berpangkat rendah untuk menjadi juara dalam Perang Seratus Kerajaan. Orang muda di depannya ini pasti mengalami banyak hal. Jejak emosi yang tidak dikenal tanpa sadar naik dalam hati Chen Zhen ketika dia memikirkan hal ini. Dia juga pernah mengalami medan perang kuno sejak dulu dan dia hanya berasal dari kerajaan tingkat menengah. Orang muda di depannya ini tidak ada bedanya dengan dia saat itu. Hanya saja orang ini bahkan lebih gigih daripada dirinya. Kamu akan menjadi murid langsung dari Aula Desolate di masa depan. Perlakukan ini sebagai rumah kamu. 2. Wajah tua dan keriput Chen Zhen memiliki senyum tipis tapi tulus di atasnya. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya yang keriput dan menggosok kepala Lindong. Lindong tertegun sejenak karena tindakan Chen Zhen. Dia menatap wajah tua di belakangnya sebelum menggerakkan bibirnya sedikit. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan adalah perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Jauh di lubuk hatinya. Dia mulai merasakan emosi langka terhadap tempat yang baru saja dia bergabung. Emosi ini biasanya hanya akan muncul dalam keluarga Lin kecil di kota King yang di masa lalu. Meskipun emosi ini sangat kecil, hanya mereka yang mengenal Lindung dengan baik akan bisa tahu bahwa itu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan dirinya, yang berhati-hati seperti biasanya untuk mengungkapkan emosi seperti itu. Orang tua ini, Martin kecil, mengangkat alisnya sedikit, namun... Ada lengkungan lembut di wajahnya yang tampan. Lindung bukanlah seseorang yang mudah tersentuh oleh kalimat atau tindakan siapapun. Dengan demikian, pemandangan saat ini jelas bukan awal yang buruk. Sebelum seseorang diintegrasikan ke dalam sebuah sekte, setidaknya seseorang harus menyetujuinya. Haha, mulailah pil Riverhead Immersion. Anak kecil, biasanya, seseorang akan memperoleh lebih banyak manfaat semakin lama ia bertahan. Level apa yang bisa kamu capai akan sepenuhnya tergantung pada kemampuan kamu. Petik dua. Chen Zhen tersenyum sedikit. Dia menarik tangannya yang kasar sebelum melihat ke arah Wu Dao. Mereka berdua bergerak dan mereka bergegas dari platform datar dan menyerbu ke Sungai Pil yang megah. lindong masuk ke Sungai Pil. Lindung menarik emosinya setelah mendengar teriakan rendah Wu Dao. Dia sedikit mengangguk. Setelah itu. Jari-jari kakinya menekan platform dan tubuhnya bergegas keluar. Akhirnya, ia menyerbu masuk ke sungai Pil dengan Nirvana Nirvanaki yang melonjak di depan banyak mata yang iri. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.